Hai guys kembali bersama saya Ratu Bidadari Dukun konten idola sejelamat Di channel kesayangan kalian Yang pastinya Ratu Bidadari TV Dan di belakang saya adalah Pantai yang jelas adalah Pantai Selatan ya teman-teman Karena laut atau sekoro Atau pantai favorit saya Adalah pantai selatan Entah itu pantai selatan manapun Jadi pembahasan kali ini Kontennya apakah Uh, Kanjeng Ratu Roro Kidul, apakah berbeda dengan Nyi Roro Kidul? Dari penyebutannya, Kanjeng Ratu Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul, apakah ini sosok yang sama atau dua jiwa yang berbeda? Mungkin di sini banyak teman-teman yang awam, banyak teman-teman yang mungkin... Uh, apa ya penasaran atau bahkan tidak tahu sama sekali. Yang jelas uh, Kajeng Ratu Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul itu berbeda ya, teman-teman. Jadi tidak sama. Jadi sosok uh, dua jiwa yang berbeda. Jadi uh, Ratu Roro Kidul atau Kajeng Ratu Roro Kidul lah, ratu itu kan diambil dari bahasa kan yang artinya penguasa. Roro diambil dari e, anak perempuan bangsawan dan kidul adalah selatan. Jadi artinya penguasa wanita dari selatan. Sedangkan nyai e, itu tidak boleh dipanggil ratu. Kalau nyai ya nyai. Jadi e, ratu Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul itu bukan sebuah nama tapi gelar, guys. Ibaratnya kayak Ken, kayak Raden dia punya namanya saja uh, mungkin di konten berikutnya akan saya bahas siapa nama asli Kanjeng Ratu Roro Kidul dan siapa nama aslinya Nyi Roro Kidul mungkin teman-teman uh, banyak yang penasaran ya gitu. cuman akan saya bahas di konten berikutnya ya teman-teman karena durasinya nggak uh, bakalan cukup kalau saya menjelaskan nah lalu uh, mungkin sosok lain sosok legenda lain selain Kanjeng Ratu Roro Kidul sama Nyi Roro Kidul yang familiar di masyarakat kita adalah Nyi Blorong nah ini mungkin cukup menarik ya apakah Nyi Blorong ini nama nama atau gelar ya kalau Nyi Blorong itu juga gelar juga sih atau sebutan asli namanya Nyi Blorong saya sudah tahu nama aslinya Nyi Blorong cuman e, tidak akan saya publikasi karena beliau Nyi Blorong berkomunikasi dengan saya tidak memperbolehkan untuk mempublikasi jati diri siapa beliau teman-teman jadi -teman. Ratu Pidadari e, mohon maaf tidak akan dikasih siapa namanya Nyi Blorong gitu karena ini privacy gitu. Jadi saya menghargai beliau, teman-teman. Jadi gitu teman-teman, e, intinya Kanjeng Ratu Roro Kidul sama Nyi Roro Kidul itu berbeda dan dua jiwa. Jadi bukan sama walaupun ada roronya, sama-sama ada roronya, sama-sama ada, sama -sama ada Kidulnya. Hanya saja yang membedakan Ratu dengan Nyai Ini yang harus kalian Pahami ya teman-teman uh, Mungkin Kalau untuk orang Jawa Khususnya Mungkin pasti familiar Dengan sosok dia Mungkin kalau buat teman-teman yang ada di Kalimantan Mungkin punya Legenda tersendiri atau memiliki cerita tersendiri Atau teman-teman yang ada di Sulawesi Teman-teman yang ada di Sumatera Bahkan yang ada di Papua Pasti kalian punya cerita mistis tersendiri Jadi eh, penguasa-penguasanya berbeda-beda Mungkin kalau di pantai utara ya Pantai utara Jawa Jadi eh, pulau Jawa itu kan ada pantai selatan sampai pantai utara Kalau pantai utara legendanya eh, penguasa gaibnya adalah Dewi Lanjar teman-teman nah Dewi Lanjar ini adalah eh, masih bawanya Kanjeng Ratu kroro Kidul penguasa Pantai Selatan Jawa jadi penguasa Pantai Utara Jawa itu masih bawanya eh, Pantai Selatan teman teman jadi masih lebih sepuh atau lebih Ya, mam, asnya pantai selatan lebih atas lah daripada pantai utara. Ini uh, yang saya pahami seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua yang jelas memiliki budaya masing-masing, memiliki cerita masing-masing, memiliki mitos masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mau berbagi cerita, silakan ketik komentar kalian jika saya membacanya dan saya tertarik dengan cerita kalian mungkin akan saya unggah atau saya bahas di konten YouTube saya Ratu Bidadari TV atau kalian punya cerita punya pengalaman pernah melihat sosok goib atau pernah melihat penampakan atau pernah kalian bermimpi yang serem-serem mungkin kalian bisa cerita teman-teman gitu loh jadi buat teman temen oh, intinya kita hidup di dunia ini tidak sama eh maksudnya tidak sendirian karena Tuhan juga ciptakan jin ciptakan setan ciptakan man, apa, malaikat gitu loh jadi Tuhan bukan hanya menciptakan manusia saja Tuhan juga menciptakan makhluk tak kasat mata Ya maksudnya makhluk tak kasat mata ini e, berbeda dimensi Hanya dimensi ruang dan waktunya saja yang berbeda Dan kita e, manusia dengan jin atau dengan malaikat atau dengan makhluk goib lainnya Sebenarnya kita berdampingan Berdampingan, alam kita itu berdampingan Hanya saja dimensi ruang dan waktunya yang berbeda gitu teman-teman harus uh, banyak belajar, mencari referensi biar kalian uh, memahami dunia-dunia uh, lain lah teman-teman Karena uh, Ratu Bidadari sendiri sangat tertarik dan bahkan uh, senang uh, ketika menggali uh, dunia selain manusia uh, tuh, Aku senang banget gitu Makanya konten-konten uh, Youtube aku Ratu Bidadari TV ini uh, yang banyak dibahas ya tentang-tentang dunia spiritual, tentang-tentang dunia supranatural, tentang tentang sesuatu yang jadi luar nalar lah, uh, mitos, misteri dan lain-lain. Mungkin gitu saja konten uh, saya akhiri buat teman-teman. Jangan lupa di follow subscribe channel YouTube-nya Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, Dukun Kondang Idola Sejuta Umat